Cara membersihkan lampu depan untuk sebuah mobil di sini tampak sebelah kanan sudah bersih dan sebelah kiri tampak masih kusam. Kita lihat lebih dekat lagi. Nih. Ini yang sudah digosok lampu depan sebelah kanan dan ini lampu depan sebelah kiri yang belum kita gosok. Oke, kita lanjut. Bahan-bahan yang diperlukan Pembersih lantai Wadah Untuk menumbangkan pembersih lantai Plastik Lap Dan kanebo Tuangkan secukupnya Seperti ini Cukup segitu untuk melindungi tangan dari pembersih lantai sebuah plastik bahan pembersih lantai kita uh, simpan di bawah biar tidak kena bodi mobil atau bahan-bahan yang lain yang bisa merusak barang tersebut <tuh> Coba kita totol-totol. Hati-hati. Jangan sampai kena body. Perhatikan Jangan sampai kena bodi Karena bisa merusak Cat yang ada di bodi Oke, kita tunggu sampai kira-kira satu -kira menit. Coba perhatikan di sini ada warna kuning, yaitu kotoran yang sudah e, nempel. Nah Ini bisa terangkat oleh pembersih lantai. Kita tunggu kira-kira beberapa detik lagi. Oke, kita gosok Biar merata Lihat, nampak kelihatan kotor Lihat, sudah kelihatan bersih Mengkilat Bening Oke Kelihatan kotoran yang menempel di Kain Kuning ini hasilnya oke kita bersihkan pakai kandepuk dan inilah hasilnya ini mengkilat oke terima kasih selamat mencoba jangan lupa subscribe like dan komen terima kasih